Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semua Semoga kalian keren -kali sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Oke guys di video kali ini Saya akan Lanjutkan yaitu challenge yang kedua Yaitu masih di tema yang sama Tebak judul dan nama penyanyinya Dan di lagu kali ini Sangat gampang dan sangat mudah Karena lagu ini Sempat viral di tahun 2016 dan 2017 Dan penyanyinya juga Gampang Pasti kalian tahu. Karena penyanyi sangat aktif di Youtube dan di Instagram. Yang pastinya dia sangat hits. Dan dia juga adalah salah satu sahabat saya, abang saya, dan satu profesi saya juga. Sebelum lanjut saya menyanyikan lagunya, saya mau kasih tahu pada kalian. Dan hadiah yang saya berikan di video kali ini sangat besar. Dan ini kalian bisa perhatikan, saya punya... Uang sekitar kurang lebih 20 juta. Dan saya akan kasih. Hadiah ini buat kalian. Yang pastinya. Untuk 200 orang pemenang. 200 orang pemenang. Kalian bisa bagikan. 20 juta bagi 200. Dan saya akan. Bagi ini untuk 200 pemenang. Dan di video sebelumnya hanya. satu orang pemenang dan ini. 200 pemenang. Jadi kalian berkesempatan untuk mendapatkan ini masing-masing yaitu untuk sebanyak 200 orang oke okay, buat kalian good luck mudah-mudahan kalian adalah salah satu pemenangnya dan seperti yang saya kasih tahu tadi uang 20 juta untuk 200 orang pemenang jadi buat kalian buruan ikutan karena giveaway ini terbatas saya akan undi giveaway ini Jikalau video ini tembus 1.000 like dan 1.000 komentar, oke, okay, yang pastinya 1.000 like dan 1.000 komentar, saya akan undi uang 20 juta ini siapakah pemenangnya untuk 200 orang pemenang dan saya akan umumkan setelah persyaratan yang saya sebutkan tadi, oke, okay, jadi buat kalian, semoga kalian beruntung dan semoga bermanfaat yang dimana di masa sulit ini kita sangat butuh sebenarnya saya buat video ini bukan saya untuk pamer dan di sini saya hanya ingin membantu teman-teman semua agar di masa sulit ini kita saling berbagi alangkah indahnya jika kita saling mengulurkan tangan dan dengan berbagi ini juga tidak mengurangi rezeki saya yang mudah-mudahan saya akan mendapatkan rezeki yang lebih dari yang maha kuasa Dengan berbagi, sedekah Kita akan mendapatkan amal Yang pastinya kita terus berbuat baik Berbuat baik, berbuat baik Yang pastinya kita akan mendapatkan yang baik juga Di masa yang akan datang Oke, jangan lupa Yang saya sebutkan tadi Yang pastinya buat kalian yang belum subscribe channel ini juga ayo buruan subscribe dan follow instagram saya lihat di deskripsi atau di bio youtube saya follow semua akun sosial media saya dan saya akan tulis di kolom deskripsi dan kalian juga harus follow sponsor di bawah itu karena giveaway ini disponsori beberapa teman saya sahabat saya juga dan giveaway ini Bukan saya sendiri Ada beberapa sponsor Jadi kalian wajib follow semua akun yang ada di kolom deskripsi Lalu kalian jawab pertanyaan ini Dan di giveaway ini Sudah saya sebutkan tadi Giveaway ini sangat besar Saya punya 20 juta rupiah Untuk 200 orang pemenang Saya akan bagi 20 juta ini untuk 200 pemenang Jadi buat kalian Ayo buruan gak mikir-mikir langsung saja tebak judul lagunya dan nama penyanyinya jangan sampai salah dan itu tadi follow semua akun sosial media yang ada di kolom deskripsi karena tanpa sponsor saya tidak akan bisa mengadakan giveaway ini maka dari itu follow semua akun yang ada di kolom deskripsi oke okay guys itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Yang pastinya Good luck buat kalian Selamat berjuang Semoga kalian beruntung Yang pastinya Sebelum Melakukan sesuatu Alangkah baiknya kita bismillah dulu Agar kalian Dibantu oleh yang maha kuasa Itu saja Ya semoga juga doakan Rezeki saya Semakin banyak untuk kedepannya, Agar saya bisa Selalu berbagi dan berbagi buat teman-teman semua, dan niat saya hanya itu saja. Saling berbagi tidak ada niat untuk riba atau pamer. Kalian jangan sampai berpikiran seperti itu. Ya, cukup kalian doakan saya sehat terus untuk kedepannya agar kita bisa terus berbuat baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya akan upload videonya, yaitu video yang dimana kalian akan menebak judul dan nama penyanyinya setelah video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar maka dari itu pantau terus channel saya dan akun instagram saya agar kalian tidak ketinggalan oke okay guys terima kasih saya Indra Saragi saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye